Berikut kita mengunjungi Taman Jokis Sekaligus survei apakah tempatnya nyaman Yang kelihatan masih baru dibuka ya Ya, saudara kita coba untuk menyusuri saya di taman Kroasia Jogis ya. di taman wisata untuk keluarga ya wisata ini sangat bagus guys dan harga tiket hanya 10000 baik dewasa maupun anak-anak ya kita coba masuk ke dalam ya Asy! teman wisata keluarga ini Ada pula tempat untuk memancing, guys, dan pendopo-pendopo untuk makan bersama keluarga. Yang mana ini adalah suatu tempat yang cukup mengesankan untuk menghilangkan kepenatan. Ada tempat saung, guys, buat makan-makan ya. Menara Eiffel, Paris <SILENCIO> Kita lihat yuk guys Liburan keluarga bagi Organisasi Ibu-ibu Ya, tempat isyarat yang nyaman ya, saudaraku semua, yang berada di tengah-tengah perkampungan.